Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Halo. Halo. Oh. Oh. Kanda hati ibnu Nazirwan. Beberapa waktu yang lalu rasanya itu. Insyaallah yang kalau tak ada halangan rintangan akan akan ikharkan anaknya yang bernama Rizky Amelia binti Adinda Zulkifli kemudian dengan Benny Wahyudi b Haji Ibnu Nazirwan. Cara hmm, memasak air putih tapi begini Halo, assalalaikum hari ini tanggal Aduh. tanggal 30 bulan 5mana bulan 5 kalian semoga bahagia Hari ini kita akan memperingati ulang tahun menekasnya untuk keramaian dikarenakan orang tua akan menekas hari ini gitulah hidup ini kita coba untuk menekan seseorang mungkin saja dia tahu informasi hari ini mau apa bapak? Dia. Dia. Dia. Dia. Mau happy, happy pokoknya kita <gak> jelaskan dulu ngapo hmm? lagi ngapo? Oh bapak busunat dua kali ya? Ya dua kali bapak ya. Luar, masuk YouTube lah itu. Hmm. Oh. Halo. Ternyata hari ini ada yang busunat dua kali. Nanti jepit, karena jepit. Dan akan dirayakan dengan gembira. <laughs> Jangan lupa senyum, tawakal dan berdoa. Jadi ikuti saja vlog ini sampai selesai. Oke di sini ada minuman kerupuk. makan ya. eh kalau macamnya. Cabai, odol, ini, apa namanya, bulu lapuk. Nah, ini juga kue khas. Dari mana? pada Dari apa buatnya? Kue apa namanya? Kue masing Jadi kue jual ada. Kue jual ada Pokoknya kuenya, ada bawang-bawang ya. Mantap manis lihat baik orang. Kalinya masih masih lemak. Kosong, masih kosong. Jika anda kelaparan mampir saja ke sini silakan gratis. Truk itu menghiasi air minum, minum mineral. Yang mau silakan mampir, gratis. atau lima 500 lah. <tik> Oke masih netiko dua ribu itu. Bagian apa bapak? Bagian konsumsi. Konsumsi ya. Masa kering. Ya? Basa kering basa. Tata rias ya. Tata rias. Penjual eceran bapak. Penjual nah, eceran yang hobi minum air mineral, silakan mampir. Yang haus, yang lapar sudah makan bayar. ini cerita ini. makan Ada dulu. Ada dulu cepat. Ada, Ada dulu. Ada dulu. Eh. Gina teh, Oh, ada, Oh, lah. Ada dulu. oh, ada Halo. Oh. Ah, yang mana pada siang hari ini Kita telah bersama dapat mengabulkan Undangan dari Adinda Zulkifli Dan Adinda Kurnia Kirtia Dalam acara Segeri Mudipan, Pak. Sekaligus pembentukan kebenetiaan Dalam persetekaan anak beliau ini Kemudian tak lupa juga kita kiriman salam-salam kepada menit kita dan insan teman, salam-salam kepada keluarganya, sahabatnya, berikutnya, Bapak, ibu, ibu, saudara -saudara, yang hormati, Zulkipwi, dan ibu-ibu saudara-saudara yang kami hormati. Pertama-tama, tinta sulkiwi dan adik-adiknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua atas telah dapat mengabulkan undangannya pada beberapa hari yang lalu baik secara tertulis maupun secara lisan. Untuk itulah beliau berdoa baru serah kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat pada hari ini akan menjadikan akan mendapat ganjaran pahala. yang berikanlah ada Allah SWT. Amin dengan Kanda Haji Ibnu Nazirwan beberapa waktu yang lalu rasanya itu insya Allah yang kalau tak ada rintangan akan akan ikahkan anaknya yang bernama Rizky Amelia binti Abdul Aziz kemudian dengan Benny Wahyudi bin Haji Ibnu Nazirwan. Nah jadi pada Kesempatan ini, pihak keluarga mau menyatakan bahwa benar Nian, apa yang kita dengar, apa yang kita terima itu adonian Nian. Dia akan melaksanakan persetkahan akan nikah tersebut. Oh, cara memasak air putih. Mas apa Buat es. Oh es, es anu, sirup. Iyo. Jadi memerlukan air panas. Campur gula. Campur gula, es batu. Mendingan air panas juga ya hmm, Sirup, Rasa manggo ya. A -a. Nah, mango Manggo tuh bahasa dusun. Kalau bahasa Indonesia-nya mangga. Apa jawanya silakan. Silakan. Yes. Eh, silakan mampir. kau Tunggu anu. Ada Aku. Tunggu anu. Ada enggak sudah? Mau bareng makan kena enggak? Ah. Enggak hmm. rame aja goyo Kedulin enggak lo aja gua. Heem. Panji jiku kaki Heem. Kena pajak ada? Naik ke kopi, nah Kaki dulu. Ngapain orang lain belum ngopi ke belum ngopi tuh? di depan itu ciri kopi. dari tadi ya? Oh disediakan. Bersembunyi supaya tidak kepanasan. Wah oh, mantap. Mantap. Kopinya. Apa? Terbau orang. Hm,